Di bawah pimpinan Bapak Mustafa Kamal SAGLP dengan bangga mempersembahkan tari empat etnis dengan sinopsis sebagai berikut. Tari empat etnis merupakan Tarian yang mewakili empat etnis besar dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yaitu etnis Makassar, etnis Bugis, etnis Mandar, dan etnis Toraja. Tarian ini adalah perpaduan antara lagu daerah, gerakan tari, dan bagian ada dari dia Yesus. Karya ini juga menggambarkan kalifa lokal dan sebuah satu masyarakat Sulawesi. Dengan